Halo teman-teman kembali lagi di channel kita Indonesia kamera hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kita yang tanya Apakah lensa lensa kit standarnya Canon ini bisa poke bisa jawabannya adalah bisa untuk caranya gimana teman-teman bisa eh, untuk caranya gimana nggak pakai lama langsung saja kita belajar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 kemudian caranya kita buka kita hidupkan kameranya kita pilih mode M ya kemudian di sini ada settingan speed diafragma ISO jika kita kepingin gambar kita buka maka solusinya kita turunkan diafragma nya jadi yang terkecil maka kita akan mendapatkan maksimal blurnya kamera ini, maksimal blurnya lensa ini. Jadi teman-teman kalau pengen maksimal blurnya lensa kit ini, maka teman-teman harus uh, kecilkan diafragma. Caranya AV ditahan, kit, maka akan tampil di sini. Kita turunkan, kita turunkan menjadi 4,5. Jika di 18 mm maka kita bisa kecilkan sampai 3,5. Jika uh, ininya zoom di 55 mm kita paling kecil berarti 5,6 mm, enggak bisa dikecilkan lagi. Jadi diafragmanya ini berjalan. Ketika zoom kita 18, maka diafragma paling kecilnya 3, 3,5 jika zoomnya kita naikkan maka otomatis F nya ini akan naik juga Oke jelas ya Mari kita coba jika apakah bisa ngeblur juga atau enggak ya Di sini uh, kita menggunakan objek ini uh, tutup lensa dan kita menggunakan kamera yang tadi 600D langsung saja kita menggunakan F yang terkecil kemudian ketika kita lebih kerasa lagi maka kita zoom zoom 55 mili ya 55 mili kita pakai kemudian kita fokuskan ke objeknya nah untuk uh, kita fokuskan lebih fokus kemudian kita foto maka hasilnya seperti ini hasilnya seperti ini teman-teman jadi belakangnya kelihatan bokeh kalau teman-teman dari yang 35mm maka kurang kerasa nah agak mendekat kurang kerasa nah menurut saya. tapi bisa bokeh juga intinya ada di after kecil jadi bokehnya seperti ini ya kalau teman-teman mau yang lebih bokeh lagi kita bisa pakai lensa fix fixnya Canon yang murah di sini kita ada 50mm f18 oke okay, oke okay, oke okay. kita coba perbedaannya lensa lensa Vick ini yang tahu uh, jika lensa fix 50mm ini ini maksimal F nya bisa 1,8 jadi kita bedakan rasanya F yang F yang 56 sama 3 F18 Nah hasilnya seperti ini teman-teman Jadi perbedaannya Bisa kita lihat Bisa kita lihat Nah bedanya jika pakai lensa kit Hasilnya Bokehnya seperti ini kalau lensa fix pokoknya seperti ini oke okay, teman-teman silakan memilih mau lens sakit boleh mau lensa fix boleh Oke okay, seperti itu teman-teman cara memaksimalkan lensa kit agar bokeh untuk teman-teman yang ingin tanya-tanya silakan bisa tanyakan di kolom komentar atau bisa ikuti live streaming kami setiap minggunya di YouTube kita atau di IG kita Indonesia kamera salam sahabat fotografi videografi Indonesia salam saudara